course Ayo yo hey ay, tim item tersulit tricky terser Apalah hebat hebatlah item tuh ada yang punya ya baca <tuh> dan gue lupa welcome back again to my channel sama siungbi <tuh> oke okay. kita kali ini gue akan merek video lagi tentang si bang atah halelintar with eitaro and dj les work hard reha untuk haters this haters ya yeah. you have haters and i am too i do that Itulah resikonya, kalau banyak subscriber, banyak dan pelancong atau views yang masih akan ada yang tidak suka sama juga mau lu coba model okay. apa, ah. atau lihat kita, work hard, play hard, right. enjoy. BMW. dewi, angka yang berbicara, kerja keras <laughs> terbayar, you know ya. Everybody know siapa Yeah, Scanner rap uh, yang dulunya aku sekarang nge miss collabs. Uh, who can jam? Uh, yeah, who can nah, jam? Uh, Batai uh, mereka dengan juta-juta subscribe. fokus berkarya, tidak tinggal dia. Bukan duit orang tua, Gak cuma youtuber gue pengusaha Presidennya a mereka keluar ya A-Team gua Ori Bukan kawe super Anak baik-baik bukan bad Girl Banyak yang mengaku Raja dari lain Namun saat gue hadir Semua raja berakhir ya Oh you yang berbicara Kerja keras terbayar ada kill ya Doing Jabara jadanya war I'm the king Andy, Andy, Andy, Andy, Andy, I'm the king uh, uh -huh. I'm the king Tarot tarot tarot dari kecil makan tarot uh, Sukses gue nyata, lo ternyata yeah. Kami si anjing bebas mengongkongkongkong -gong -gong. Lo silakan gede ngobong gue ke deh kantong Hey. I've been taking racks What? Better believe that, put What? the money Presti on the yeah, dice yeah. All day on the rise, What? better recognize What? Always going hard, yeah, I am yeah, playing yeah, nice yeah. Di musikku bertani, kuasai ilmu padi Babat sifat sombong, merunduk karena berisi Haters naik darah, mungkin mereka butuh tensi DTZ bikin gerah, semua youtuber cari sensasi I'm so real Aku berenang dalam money, 24 hours badan gendut artis kini Gak semua youtuber pantas ngerap di scene ini Trust me bro ya, yeah. lu gak perlu tanya babi Ambers don't lie, angka yang berbicara Kerja keras terbayar, I'm the ya yeah. Doing it big, positive, so yes you know ya yeah. Everybody know siapa rancanya Hustle until you haters ass. If you hiring <laughs> This is the one and only. Ada ya siapnya ya. and the king uh, I'm the king, uh, I'm the king, I'm the king all day. Babat si sombong. Gua benar dalam money duit. Aktif gendut anti. gini oke. Okay. Ya, ini sebenarnya buat atas ya. Harus gua cuma nyimpul sedikit aja. Lu siapa? yang bisa Cuman, ngomong doang Nggak. ngomong ngomong baca dong misalnya ya selo dah gua di sini punya haters juga eh yo yo eh cium gua juga sel so, ini juga mau konten darah si gua di haters juga ini ini ya I will support you always jarang nonton video lo ya bang One more Work hard, and play hard, be happy, so, thinking and yeah. see you next time.